Hai hey guys hari ini aku membuat sayur asam bahan-bahannya ada jagung, cipang, daun so, kacang panjang, gula 3 sendok, garam 2 sendok teh, ada cabai, laos, asem, bawang putih, bawang merah, terasi dan daun salam yuk ikuti video berikut mari kita ulek Sudah harus kita masukkan ke dalam panci Masukkan jagung ke dalam panci Masukkan bahan ini ke dalam panci Taos daun salam Dan asem itu kita aduk-aduk dengan merata Inget Semajang dalam panci tekan gula pasir ke dalam panci Setelah itu kita aduk-aduk Kita masukkan show ke dalam panci